anak baik. Selamat berjumpa bersama Bunda Iva. Bunda akan membingkiskan sebuah cerita untuk kalian, yaitu kisah keluarga Pak Darman. Nah, kali ini dalam episode Ojo Nganti Kepaten Obor. Ini dia kisah selengkapnya.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 Nampak redup oleh pepohonan rindang Ada pohon sawo, rambutan, dan mangga Anak-anakku sehari-hari Pak Darman bekerja sebagai tukang pijat panggilan Sedangkan Bu Darman berjualan aneka jajanan di pasar Pagi itu di hari Minggu Teman-teman Angga datang ke rumahnya. Hmm. Enak rumahmu enggak? Adem. Kata Sasi di teras rumah Angga. Iya, banyak pohon. Jadi iup, idum. Iup, idum. <laughs> iya, teduh, sejuk wes ngopo, gitu aja ribut lo. Masuk, masuk, masuk Kata Angga mempersilahkan Sasi dan Nandini masuk ke ruang tamu Setelah mengucapkan terima kasih, Sasi dan Nandini pun masuk ke ruang tamu Wih, rumah kamu kayak museum ya, enggak Bentuk rumahnya, meja kursinya juga Eh, ini kursi rotan kan? Hmm, keren loh, terus tuh lampu gantungnya juga Kata Sasi menampakkan keheranannya melihat sekeliling ruang tamu Lalu katanya lagi Ya ampun, itu foto-foto yang dipasang jadul banget Masih hitam putih, boleh lihat ya Kata Sasi sambil beranjak dari kursi dan melihat foto-foto lama hitam putih dalam figura yang menghiasi dinding ruang tamu rumah Angga. Itu foto-foto zaman Mbah Buyutku, Mbahku dan keluarga besar. Aku belum lahir. Bapak ibuku saja masih bayi. Kata Angga menjelaskan pada Sasi dan Nandini. Oh. Jawab Sasi dan Nandini hampir bersamaan. Sasi dan Nandini adalah teman sekolah di SMP yang baru pertama kali main ke rumah Angga. Dulu mereka tidak satu SD, sehingga baru kenal setelah di SMP. Namun karena pandemi COVID-19, mereka hanya mengenal secara online. Dan baru setelah pembelajaran tatap muka dimulai, mereka bisa saling mengenal secara langsung di sekolah Hari itu ceritanya mereka akan mengerjakan tugas kelompok, yaitu mencatat sejarah keluarga melalui benda-benda lama peninggalan keluarga Nah ketika Sasi dan Nandini lagi asik-asiknya melihat-lihat foto, tiba-tiba ya Allah, kaget aku Jam-jam, <laughs> keras amat bunyinya ya Kata Nandini menahan malu <laughs> Aku juga loh, Ih, kaget banget Oh ini yang bunyi, jam kuno pasti Wih keren, di rumah eyangku juga ada tapi udah mati Ya itu tadinya juga sudah mati Terus gara-gara apa coba Gara-gara kena bantal kursi ini Pas aku lagi main lempar-lemparan sama adikku Eh jadi hidup lagi Ibuku seneng banget Karena itu jam bersejarah loh Tahu nggak? Jam lonceng itu adalah kado pernikahan Dari Mbah Buyut Kakungku untuk Mbah Putriku Wah pada bingung toh pusing toh Terus supaya nggak mati Seminggu sekali harus rajin diputar pakai kunci, kuncinya khusus Kan itu ada tiga lubang tuh Nah gitu caranya Itu dilakukan sama Mbah Kakungku dulu Dan sekarang diteruskan oleh bapakku Oh gitu Wah-wah benar-benar bersejarah ya Dan harus dirawat tuh Betul Eh ini radio kuno kan? Kalau yang ini apa Bangga, kok ada tutsnya? Itu juga radio, radio tabung. Kalau yang ini radio transistor, ini semua peninggalan kakek dan nenek moyangku. <laughs> Kata Angga dengan bangga. Radio tabung, ini radio transistor. Eh, gak ngerti ah aku. Gugling, googling, cari aja di internet. Hmm. nih kalau mau dengerin. Angga lalu menghidupkan radio transistornya. Kata ibuku, Mbah Kakungku dulu suka mendengarkan siaran sepak bola dan lagu-lagu dari radio tabung itu. Jadi ibuku sama kakak-kakaknya ikut-ikutan suka dengerin radio, tahu dan hafal lagu-lagu zaman itu. Juga kata ibuku pernah tampil menyanyi di radio loh. Mu uh, radio bersejarah ini. Nah kalau yang ini udah pada tahu belum? Ini mesin ketik manual. Lanjut Angga. Mesin ketik? Ya ampun, masih bisa dipakai nggak? Ya masih bisa, tapi harus ada pitanya. Oh heran lagi, bukan pita rambut loh, pita mesin tik Oh, cobain ya, boleh boleh. Eh, -e -e. jangan. Oh, nggak boleh ya. <laughs> kaget ya. Boleh boleh boleh boleh. Enggak ah, nggak jadi. Takut rusak Udah ah Maaf ya enggak Kalau aku enggak sopan Aku juga enggak Maaf ya Sekalinya main Langsung lihat-lihat Tanya ini itu Habis Keren sih Ada barang-barang kuno di rumah kamu <tuh> Udahlah santai aja Ini bukan pusaka keramat kok Nggak apa-apa kalau mau pegang Cuma Hati-hati aja soalnya kan barang lama, gampang rusak Nandini dan Sasi mengangguk lalu kembali duduk Mereka masih memandangi sekeliling ruang tamu Selain mesin ketik dan radio kuno Rupanya di lemari bufet kuno juga terdapat dua tumpukan album foto Dari yang kecil sampai besar tersusun rapi dari atas ke bawah Nah, sementara di sisi tembok yang lain terdapat sebuah lemari rias kuno dengan cermin besar berbentuk lonjong di bagian tengahnya. Kalian bisa membayangkan anak-anakku sayang? ya? Ada lemari rias kuno dengan cermin besar berbentuk lonjong di bagian tengahnya. Lemari rias itu berdiri menghadap ke pintu ruang tamu. Angga lalu bercerita pada Sasi dan Nandini bahwa cermin rias itu dulu diletakkan di sebuah kamar, di kamar bagian depan. Keluarga ayahnya menyebut bahwa kamar itu adalah kamar pengantin dan cermin rias itu menyimpan banyak kenangan. Karena secara turun-temurun untuk bercermin para pengantin wanita. Yaitu kakak-kakak Pak Darman ayah Angga. Gitu ceritanya. Nah mendengar cerita Angga tentang barang-barang kuno yang menyimpan cerita. Nandini merasa senang karena bertambah wawasan. Tapi berbeda dengan Sasi yang justru kemudian nampak murung. Kenapa kamu sih, kok terus diem? Kamu beruntung nggak di rumahmu masih punya benda-benda bersejarah, peninggalan leluhurmu. Tinggal di foto, terus dikumpulin sama tulisan cerita sejarahnya buat tugas besok. Di rumahku nggak ada eh. Jadi aku bingung nih gimana harus ngumpulin tugas. Masa sih gak ada, benda-benda bersejarah keluarga kan Gak harus peninggalan bah buyut, atau kuno banget, atau gede-gede Seperti yang barusan aku tunjukin Bisa loh itu dari barang-barangmu yang kecil-kecil dan udah gak kepake lagi Hmm, apa iya? Eh, iya, bener-bener-bener Kok kan masih punya bajuku waktu masih bayi, iya-iya bener nggak. Nah itu, coba kamu tunjukkan baju itu ke ibumu Terus kamu minta ibumu cerita Dulu ada kenangan apa bu dengan baju itu, gitu Tinggal dicatat ceritanya, terus bajunya dipotret Beres deh tugasnya Wih bener juga ya enggak Eh aku kok jadi mikir deh Gimana ya kalau ada teman kita yang sama sekali nggak punya benda-benda sejarah keluarga? Wah-wah, pikiranmu itu kepunjulen kok, Din. Enggak, aku cuma lagi mikir. Kok harus lewat benda-benda toh kalau mau cerita tentang sejarah keluarga? Habis mau lewat apa coba? Kata Angga menyela. Ya kan bisa lewat keterampilan Yang diturunkan orang tua ke kita Misalnya kamu enggak Kamu katanya pinter mijet Terus kata temen-temen Yang cowok-cowok tuh bilang Pijetanmu tuh enak Nah mestinya kan Kamu bisa mijet kayak gitu Karena dia cari bapakmu toh. Enggak eh Aku belajar sendiri Cuma ya sering merhatiin bapak kalau pas mijet ibu sih sambil nguping kalau pas bapak jelasin ke ibu gimana mijet yang bener ya sama saja Tongga itu namanya kamu mewarisi keterampilan mijet dari bapakmu enggak terus ujuk-ujuk bisa dan pasti ada cerita sejarah keluarga di balik keterampilan mijetmu itu benar Din Aku dengar dari Pak D, kalau Mbah Buyutku sama Kakekku juga pinter mijet. Nah, iya kan? Hmm, apa kataku asik ya? Ternyata belajar sejarah keluarga. Ah, besok kita tanya saja, Po, sama Pak Guru. Selain melalui benda-benda, bisa lewat apa saja. Kita bisa belajar sejarah keluarga, sip. Setuju, kan pak guru pernah bilang, malu bertanya Susah pulangnya, sesat di jalan Iya itulah Sek, sek, aku jadi mikir Mikir, mikir apa apalagi? lagi Jangan kebanyakan mikir, Ton Dindin Cepet tua loh nanti kamu Enggak, gini loh Kita kan besok mungkin bakal jadi kakek nenek toh Terus punya cucu-cucu kayak kita-kita ini Aku jadi mikir Kalau sejak sekarang kita rajin merawat sejarah kita Cucu-cucu kita nggak bakalan kesulitan Kalau dapet tugas kayak kita ini nggak kepaten obor Wah Pikiranmu gokil, Endin Oh-oh, gokil, Nah anak-anak baik, itulah cerita Bunda Iva kali ini tentang kisah keluarga Pak Darman. Dari obrolan Angga, Sasi dan Nandini membukakan wawasan kita untuk apa coba? Untuk mengenal dan merawat sesuatu berharga peninggalan keluarga. Karena sejarah orang tua, kakek nenek, saudara dan keluarga besar banyak tersimpan di sana. Dari peninggalan keluarga yang berupa foto, tulisan, rekaman suara, video, makam, dan lain-lain, kita juga bisa mengetahui silsilah keluarga atau urut-urutan hubungan persaudaraan. Banyak manfaatnya kalau kita mengetahui sejarah keluarga Antara lain kita bisa mengetahui siapa dan dari mana asal-usul kita Apa dan bagaimana tradisinya Siapa saja kerabat kita Terus tinggalnya di mana Kita bisa saling bertegur sapa kalau ketemu di jalan Saling berkunjung dan saling membantu dalam suka maupun duka Sedangkan untuk kakek nenek, orang tua yang sudah meninggal... ...jangan lupa untuk selalu kita doakan atau kita kunjungi makamnya. Itulah tanda bakti anak cucu kepada leluhurnya. Seperti kata pepatah Jawa, Ojo nganti kepaten obor, jangan sampai padam apinya... Yang artinya jangan sampai terputus tali persaudaraan kita Nah demikian anak-anak baik kisah keluarga Pak Darman Kali ini dalam episode Ojo Nganti Kepaten Opor Semoga kalian senang dan terhibur serta bisa mengambil hikmahnya Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bunda Iva Salam sayang Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.